Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore tribuners Selamat siang Kembali lagi bersama saya Dari antar.24.com Dari ya, Kecelakaan maut di Parigi Utara Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Rabu, 4 Mei 2023, melibatkan seorang santri asal Tasikmalaya. Bus itu bermuatan puluhan santri asal Pesantren Gontor Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bus rapan Maranu yang ditumpangi para santri itu masuk ke dalam jurang pada Rabu. 4 Mei 2023, pukul 22.55 Wita, tiga santri meninggal, sementara puluhan lainnya terluka, saat ini korban kecelakaan bus Rapan Maranu dirawat di rumah sakit umum daerah Anuntaloko Parigi, tiga santri yang meninggal dunia akan dibawa ke daerahnya masing-masing. Kepala Subseksi Operasi dan SAR Palu, Andi Sultan, mengatakan, bus yang ditumpangi para santri itu mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Dalam kecelakaan maut itu, 30 orang selamat dan dievakuasi. Namun tiga orang lagi berhasil dievakuasi dan dalam keadaan meninggal. Adapun korban santri asal Tasikmalaya itu bernama Febrian Septian berusia 19 tahun. ta baki rehti hai ¿Puedo ver esto ahí? ¿Ya? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto, papá? Ya, sedikit informasi tribuners, uh, pada saat saya melintas uh, dari Kota Palu menuju Kabupaten Parigi Moutong terlihat juga uh, ada beberapa uh, ambulans ya uh, yang melintasi kebun kopi ini menuju Kota Palu. Ya, kemungkinan uh, korban daripada bus yang jatuh ke dalam jurang ini uh, Dibawa ke rumah sakit yang ada di Kota Palu. ya terlihat jurangnya cukup dalam ya tribunas dan kondisi daripada mobil bus ini terlihat uh, rusak parah ya tribunas ya demikian Tribunnews informasi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.